Wadidaw. wow, kereta gajah teman-teman. Wow, -teman. oh. bawa oh, beruang. Ayo ah, kita lihat teman-teman. Widi Widi Widi Widi, sama anak gajah ya teman-teman. Wow, si beruang mau dibawa kemana teman-teman? Wow. Adalah lagi teman-teman. Wow, kereta ekspres tuh batu api. Saya, teman-teman. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, mau dibawa kemana ya, teman-teman? Wow, ayo kita lihat terus ya, teman-teman. Wow, kejalan, teman-teman. kereta ekspresnya juga jalan teman-teman ayo kita lihat teman-teman wow keren sekali ya teman-teman wow, wow wow wow wow wow kereta gajah si Duang mau dibawa kemana kereta gajah jangan diapa-apain ya kereta kaca, kasihan si buang. Wow, wih ada si kuda teman-teman, lagi makan rumput ya teman-teman. Wow, ada rusa juga teman-teman. ternyata banyak sekali mainannya ya teman-teman. Ayo ah, kita lihat ke dalam rumah teman-teman. Ada apaan itu teman-teman? Wow, ada si sapi teman-teman. Sama si kuda. Banyak sekali ya teman-teman mainannya teman-teman. Wow, itu lihat teman-teman. Wow, wow, wow, wow, wow. wow. Hi, Ada mobil polisi teman-teman lihat sini adalah gitu teman-teman wow ada si macan teman-teman sama si ya teman-teman keren sekali mainannya ya teman-teman banyak sekali rumahnya teman-teman rumah, ya, teman -teman. rumah hewannya banyak sekali teman-teman wow ada truk oleng juga teman-teman Wow wow, wow wow keren sekali teman-teman. Ini batu mau dibawa kemana ya teman-teman? Ayo kita lihat terus teman-teman. Wow peta kaca. Sama anaknya ya teman-teman. Wow Wow Wow lihat Awas Wah wow. si Express si kereta ekspres teman-teman Ayo kita bantuin teman-teman Wow ini siku truk bawah hewan bawa apaan itu teman-teman Ayo kita lihat teman-teman Wow Ayo kita bantuin biar si kereta ekspresnya jalan lagi teman-teman Wow lihat sudah jalan lagi ya teman-teman wow, wow, wow, wow, wow, wow ayo kita stop si kereta gajah ya teman-teman kasih ya si beruang stop Oke okay, ayo kita turunin teman-teman kasih ya teman-teman si kereta gajah bawa si beruang teman-teman Ayo kita turunin Oke okay. Lihat Untung gak dimakan ya